Aneh, bawa baca soalnya Gih. 12 Suatu suatu atom memiliki elektron terakhir dengan bilangan kuantum n sama 4 Apa tidak? Ya, n nya 4 eh. L. Itu, ya. Kulitnya, L. kulit L Sub kulit L Dua, itu, itu. Ya. Mm -hmm. Dua sub -kulit M dan satu SS. Magnetiknya loh eh. Magnetiknya M, min 1, min setengah, sebandingan 1 per 2. Jumlah, jumlah elektron yang tidak berpasangan dalam atom tersebut adalah? Oke, jadi di sini kalau elektron yang tidak berpasangan dalam atom ya, jadi kalau N nya 4 Berarti kan kulit 4 ya? Ini nomor kulit Ini artinya itu kan Nah nomor kulit Kalau L tadi apa? Kulit Ini harus apa lagi ya? Ya Magnetic nih. Jadi kalau nomor kulit 4 Ya 4 nih, Berarti itu kan empat, kalau sub kulit dua berarti dia D, eh, ya. magnetik satu. Nah, magnetik kalau D itu dia kan ada lima kotak, ya, apa lagi? Ya. dua tiga empat li, min dua min satu min nol, satu, satu. Nol, satu dua. Jadi kakek ya, dia ngisi dulu plus dulu lima ekor setengah. Kalau penuh Baru kaget dia ke negatif Negatif itu ke bawah Nah, tapi dia kan sampai Sini dia Jadi 4D 5 tambah 2 7 dia kan? Nah, itu 4D itu Jadi itu yeah. Nah, kalau kita lihat 4D ini Di sini Oke itu terserah ya, eh. jadi nyamannya yang apa ano SS PS PS boleh juga ini DPS, bisa lihat kan DPS. Jadi satu dua tiga empat lima enam eh, Habis itu yang ini kan dari dua, itu D ini dari tiga yang ada. Kalau dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10. Okay. Ingat, D itu maksimal 10. Okay. Kalau P6, S2 maksimalnya. Nah, 4D ini kan cuman ada 7. dia Nah, itu yang terakhir. Jadi, data T5P dan 6S. Oke. ini berapa nih 4 eh 10 12 18 20 30 36 38 40 li Jadi sepenuh empat ini penuh galau dia asumsi ke ya dari nah yang kakak ijo ke ini ini seluruh seluruhnya berpasangan nah itu eh berpasangan semua eh. jadi yang cuman yang jomblo nah tiga iko ini ya jadi chain Elektron, elek. Oke okay, ya okay, aman nih. Eh? Lanjut, eh, gitu, eh, three, three. 13 coba Kon konfigurasi elektron ion besi tiga dua enam F, pangkat tiga tambah mempunyai orbital yang berisi elektron tidak berpasangan sebanyak nah, itu definisinya ini ya Fe 3 plus itu artinya keywordnya melepas tiga elektron ya. kalau lepas itu plus ionnya ya kation ion positif kalau dia Negatif berarti lawannya menangkap dia ya. Nah ini keywordnya. Jadi kalau kalian cingok pangkat ini itu sama dengan yang romawi. Jadi yang romawi ini identitas ion. Karena KG ada juga Fe2+. Jadi ion besi dua romawi, ya. Nah itu. Ini memang tata nama senyawa unsur dan senyawa, ya setelah elektron ini mestinya Nah, jadi kalau kita uraikan ke Fe 26, bikin cat tadi lagi. S S P S P S lima P S, 1 Bisa yeah. 3D. 2 2 3 6 2 6. 2, 10, 6. Nah ini sudah berapa nih? 4, 10, 12. 18, 20. Nah 20 itu sudah. Jadi nambah. 6 ikan saja. 20 tambah 6. Nah 4 dan 6. Ini kalau dia. fe 26. Baik. Kalau dia Fe26 ngelepas 3 elektron, berarti dia yang di ujung ini bukan 3D6. Nah, ini jadinya berkurang. Ya? Nah, 3D jadinya dia dari 6 jadi 3. Nah, itu ya berkurang ya melepas tigo jadi kakek yang tidak berpasangan di tigo d ini Pak ada di mana doh nah ini lima kotak nah dia cuman terisi tigo ya itu kalau dia menurut pelepasannya ya. 3. Nah. Ini 4s2-nya penuh loh. Nah, itu jadi 3, ya. Tidak berpasangan di orbital Nah, itu ya. Nah. Oke, lanjut deh. Nomor 14 ya. Eh. Nasrullah Kamil. Coba baca mil. 14 mil. Di bawah ini terdapat susunan elektron beberapa unsur. Berdasarkan susunan elektron di atas, unsur yang paling mudah menjadi ion positif adalah Nah, itu... Jadi kalau ion positif keywordnya eh ya, melepas elektron, kalau melepas tuh arti dia golongan ion logam sebenarnya tuh, golongan logam ya. jadi yang elektron valensi kurang dari empat biasanya tuh, kalau c ini si kan? ini dua, ini 7 ini, gua tambah 5 eh. Ya tujuannya dia non logam. Ini menangkap ini, justru Bakal menjadi ion ne Nah, kalau ini 2 5 ya. ini kalau 4s1. Nah, cuman oh ada 1, ada 2. Antara p dengan t kamu nak milih yang mana? Ingat ada teori periodisitas gitu ya. Nah, periodisitas SPU semakin ke atas, semakin ke kanan untuk energi ionisasi untuk afinitas elektron itu makin meningkat. Jadi yang paling mudah melepas itu dia justru yang paling bawah nah yang T ini dan paling kiri nah. karena kaget energi ionisasi ini dia mengikat-mengikat biar tidak lepas si elektron dulu. Jadi, kebanyakan. kalau kita naik, jadi ion positif, dia harus dibiar kelepas. Nah, itulah jadi cari yang paling lemah. Paling bawah, paling kiri. Jadi, yang si T. Paling bawah berarti periode paling besar. Paling kiri berarti golongan paling kecil. Elektron paling kecil, paling kecil, satu. Nah, periode paling besar, periode empat. Itulah jadi yang T. oke ya. Nah ini nomor 15, belas, nih, lima coba Fahri, baca Fahri, soalnya, Fajri beda itu, Fajri pertanyaan yang benar untuk menyat, yang kedua. Nah, ini mungkin memang teorinya belum dapat deh. Intinya, afinitas itu berkaitan sama yang namanya cak mano. Dia mengikat nangkap elektron. Kalau energi ionisasi tadi, dia is, ini ininya apa, mempertahankan elektron yang di dalam atom. kali nangkap elektron yang di luar, di luar atom ya. jadi elektron yang baru Nah, ini jadi kalau kalau positif, dia lebih besar kan, X lebih besar dari Y gitu. kalau X lebih bersifat non-logam daripada unsur Y ini masuk akal, berarti dia X-nya di kanan ya. karena X-nya di kanan dia lebih besar masih masa akal. C kan periodisitasnya tadi ya. Makin ke atas, makin ke kanan, makin besar tuh. Nah, kalau dia lebih sulit melepas elektron. Karena ditangkapnya X tuh kan. Nah, ini masuk akal juga, X lebih mudah menyerap ini tapi melepas elektron ini energi ionisasi dari definisinya tuh, ya nah kalau x lebih menyerap menyerap ini kan nah dari nangkap oh, jadi c ya. karena dia positif yang x nih y nya negatif ya nah ini teori ini memang eh banyak itu periodisitas unsur ya. nah yang ini kan makin membesar periodisitas tadi yang si energi afinitas eh ya. Ada juga kalau makin ke kiri makin ke bawah ini jari-jari atom, ya. Nah dia makin ke kiri makin ke besar makin makin ke kiri makin ke bawah makin ngebesak justru. Nah ini periodisitas atau ya. nah, memang hafalan ini, ya. Nah ini energi ionisasi juga nih. Energi ionisasi 16 ya. Dia nih kation yang mungkin dibentuk. Jadi kita cek dulu peningkatannya. Kalau yang pertama dia naik sekitar 900. Yang kedua naik sekitar 1000. Nah selanjutnya dua 2000 naik lagi, sekitar 1.300 kan nah, dan yang terakhir naik 15.000 kalau kalian ingat 1, 2, 3, 4, 5 nah, ini kan berarti yang kelima, yang terbesar 15.000 eh? jadi dia itulah, kalau dia lima nah energi ionisasi pengionan yang terbesarnya nah, itu jadi kaget lima plus, eh. Jadi kita jengok be yang terbesak di mana dia, ya? Itu yang kita pilih, ya? Nah, oke lanjut deh, nomor satu coba. Ini soal ulangan kemarin. Patia coba. Baca Pak nomor. Benda melakukan gerak lurus berubah beraturan maka apa ini keman? GLBB ya, GLBB berarti yeah. ada percepatan ya, Percepatannya kalau beraturan berarti tetap. Ya. Jadi d, ya. mana ya. Oke ya. Nah, kalau nomor dua ini kemarin, dia dari keadaan diam. Ya. Baru V0-nya 0. 6 second T-nya. kecepatan akhir, Vt. Nah, rumus percepatan itu Vt-V0 dibagi T kemarin. Ya. 20 kurang 0 dibagi 6. Jadi 20 per 6. 10 per 3. Ya. Itulah sekitar kalau desimalnya 3,3. Tiko, ya. Nah inilah di umum kok belum fat nilainya, ulangan ini. Belum kak, memang agak lambat ya buat ngasih nilai. Udah dibahas juga kan, oleh guru di, Belum. Nah, iya. Nih, so, bahasa, ya. nah, kalau nomor hmm. tiga nih, posisi, vektor posisi. Jadi kalau dia berpindah ke keep keep, maksudnya bukan posisi nenek vektor perpindahan maksud itu kali. Karena yang namanya posisi sudah dikasih tahu, P-nya di 5,3, Q 2,6. Sementara kalau posisi berubah, berarti dia berpindah. Ya. Nah, itu kita kurang ke, ya. YQ min YP per XQ per min XP. Nah, jadi 6 min 3, 2 per 5 istilahnya. Nah, ini 3 sama min 3. Ya. Nah, ini 3i 3j jadi. Nah, itulah D ya. Oke, ini ini kalau yang namanya matriks, ya. Pakai matriks kayak kalian belajar juga matriks di matematika, ya. Ada kalau ini namanya notasi vektor ini, ya. i ini, ya. vektor satuan nih. Ya. Nah, itu jangan bingung, B, ya. Tapi intinya pengurangan itu. Ya, Nah, kalau nomor 4 ini dia nak nanya kecepatan saat 7 detik. Berarti ini kecepatan sesaat, ya. Nah, kita di sini cuma niki sto persamaan x. Jadi kita cari dulu v-nya dx/dt. Jadi turunan dari t kuadrat 3t 5 2t 3. Nah, kalau v7 berarti ganti ke t-nya make 7, 2 kali 7, 14 kan? Nah, ditambah 3. Nah, jadi memang mestinya jawabannya 17 kemarin gue. Ini yang diralat ya, eh, pada ininya Tidak jawaban kemarin ya. Nah, tuh ya. Oke, Fahri coba, nomor 5, baca Fahri. Bentar, hmm, Kak. Sebuah benda bergerak sesuai dengan gambaran grafik di bawah ini, yaitu sebuah grafik yang menghubungkan antara kecepatan V terhadap waktu. Maka jarak perpindahan benda dari T 0 sampai dengan T dengan 10 sekon adalah? Nah ini yang masalah jarak ini memang kita lebih analisis grafik, we, sebenarnya. Anda nanya dari 0 sampai ke 10 eh berarti kita ngitung luas trapesium ini, nah itulah luas trapesium kalau nak cepat, nah luas kerapik, ya. nah dia kan dari sisi atasnya 8 kurang 4 itu 4, nah, sisi bawahnya 0 ke 10 10, jadi 4 tambah 10 dikali tinggi trapesiumnya dari 40 kan 0 ini. Bagi 2 ya. 4 bagi 2 dua, 2 dua, jadi 14 2. dikali 10 santai. Ya. 280 jadi maksudnya tuh, ya. Ini juga ralat dan maksudnya kate jawaban ngare, ya. ya. Oke, Kamil coba nomor 6, mil. Macam ya Waktu yang diperlukan sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, untuk mengubah kecepatannya dari 10 meter per second jadi 30 meter per second adalah Oke, jadi ini kalau bongkar rumus ya percepatan A-nya 10 p 0 30 vt-nya, ya. jadi kakek a sama dengan delta v per t. Nah, nyari, nyari waktu arti delta v bagi a. Delta v-nya 30 kurang 10, t-nya a-nya 2, jadi 20 bagi 2, nah, 10 jadi, ya a itu ya, eh, bukannya, bongkar mus ya, eh. oke nomor 6 ya. Eh. Oke empat soal lagi ya. Eh. Nah, nomor tujuh, Fajri coba baca. Kedudukan sebuah benda yang bergerak pada bidang datar dinyatakan oleh perpasangan R sama dengan MT2 dikurang 2T. I 6TJ. Dengan ketentuan r dalam meter dan t dalam sekon, nilai percepatan benda pada saat t sama dua sekon adalah. Oke, jadi kalau percepatan kita harus dapat dulu kecepatannya. Jadi, nah kecepatan B belum ada, jadi kita turun ke dulu kecepatan itu dari R-nya tadi persamaan posisinya. 5T kawadrat diturunkan jadi 10T. 2T jadi 2. Eh. Nah, 6TJ jadi 6J. Nah, jadi kakek sini kalau nak nyari percepatan itu rumusnya turunan dari 10T min 2 dikali I tambah 6J. Jadi 10I sebenarnya itu cuman. Eh. Nah itulah langsung C. Dia jadi percepatan tetap. B. Jadi sifat nomor tujuh ini GLBB. Ya. Nah, hal nomor delapan ini GLB termasuk eh ya. 20 km s-nya, 15 menit t-nya seperempat ya. jam berarti 15 bagi 60. Ya. Jadi v-nya s per t, 20 bagi seperempat ya. 80 km per jam C jadi C kalau nomor 9 ini nak nyari waktu waktu 2 meter per second kuadrat eh. bergerak kelajuan 17 meter per second nah ini V 0 nya berhenti berarti V T nya 0 eh. jadi T nya kaget sama C tadi, kita bongkar rumus A kan delta V per T jadi T itu delta V per A ya. delta V nya dari 0 dikurang 17 nah itu perlambatan negatif 2 berarti. nah itu min 17 bagi 2 negatif setengah jadi positif C ya Oke, terakhir, fatia, nomor 10. baca pak, soalnya ini sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam dengan percepatan lima meter. Per kuadrat. mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan, kecepatan konst. Nah. konstan, setelah beberapa saat mobil mulai ber diperlambat 5 meter per second hingga berhenti jika kecepatan rata kata mobil adalah 20 meter per second dalam waktu total untuk bergerak 25 second maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap adalah nah, selama nyari waktu artinya ya, ya. Kecepatannya 5. Nah, ini, ini kemarin kakak nyarinya pakai grafik awalnya itu kan. Nah, kalau dia dari, jadi grafik ini kakak sumbu Y-nya itu V. Kecepatannya dalam meter per second. Sumbu X-nya dalam waktu, dalam satu detik. Nah Kalau dia dari awalnya diam artinya dia 0 awalnya itu. Dia bergerak, nah dari diam bergerak terus kecepatan konstan ya. Anggaplah, tahu berapun. Dia lima kecepatan awalnya nol. Nah berarti kaget dia kecepatan konstannya tuh vt nya berarti kita cari v0 tambah t. Diameter v0 nya nol, a nya kan lima tadi. Nah t nya tidak tahu berapa. Jadi anggaplah lima tb nih ini 5T, kecepatan dia konstan, ya. konstan arti mendatar, yuk ya. mendatar gak tau sama berapa. Nah, anggaplah ini T2, ya. Nah, sampai dengan T2 lagi. Berhenti dia, diperlambatnya. Kan? Nah, a negatif 5 nah dia berhenti berarti kecepatan akhirnya kaget. jadi yang kedua nih nol balik nol lagi jadi dia simetris ini kanan kirinya nih segitigonya itu nah yang kakak biru kan ini simetris dia harus dalam waktu yang sama dia ngomong waktu totalnya 25 second jadi anggaplah ini ini T, ini berarti 25 min 2T yang dia konstan. Ini nah, kecepatan rata-rata mobil V Aksen, eh, eh bukan V, bergaris pucuk itu 20. Nah, ini berarti pajak kita cari S-nya V kecepatan rata-rata dikali waktu 20, dikali 25, 500. Nah, inilah ini 500 ini. 500 meter jarak, eh, ya. atau luas grafik, luas trapesium tadi. Nah, jadi tinggi trapesium ini 5T Ambil situ, bawahnya ini, iyalah 25 second tadi, ya. Total ininya kan 25 detik dia, ya, ya. Nah, dua ditambah, anggaplah ini ini jadi XB ya, yang diog konstan tadi tuh, the x. Nah, bagi dua, sebenarnya 500. ratus, bagi lima seratus, sekali kali dua dua ratus, dua dikali t, dua Nah, x ini sebenarnya 25 puluh dikurang 2T kan. Jadi kakek T dikali 50 min 2T. Ini memang termasuk soal expert ini. 50T min 2T kuadrat. Nah pakai persamaan kuadrat kulo ini. Nah 2T kuadrat min 50T min 200. Kalau kamu sederhanakan ini jadinya kakak t kuadrat min 25t min 100 sama dengan 0 jadi faktorisasinya t min 20 t dikali 5 eh ya. nah yang mungkin ini 5 detik itu ya. ini yang memenuhi jadi kakak 5 detik dia dipercepat, 5 detik dia diperlambat berarti sisanya 25 dikurang 2 kali 5 ya eh? 25 kurang 10 jadi itulah 15 ini soal expert ini memang wajar sih kalau kamu bingung ini nah ini ya pok, bukan cuma apa rumus kalau 10 nih Malaria, ya. Oke, okay, sebenarnya masih ada sisa 9 menit lagi. Ada yang nak ditanya, kira? Dari pembahasan hari ini. 15 soal, ya. 10 soal fisika ulangan ini, review. Sama 5 yang kimia. 3, ya. Oke, okay. akhirnya videonya tinggal review, ya. ATP sudah, okay. nah, mudah-mudahan bermanfaat. Eh, ajalah kalau istirahatnya, eh. ya. Yep.